Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dulurku Tetapi biasa hari ini aku kita jualan Jangan lupa selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas Semoga apa yang kita dapatkan hari ini Selalu mendapatkan keberkahan dan kenikmatan Untuk hari ini tadi, hari Jumat Mungkin bagi saudaraku yang Muslim Jangan lupa luangkan waktu sejenak untuk berjumatan tidak lupa juga buat saudaraku yang lagi sehat tetap jaga kesehatan Yang lagi sakit mudah-mudahan lekas diberi kesembuhan Musim penghujan itu kita harus sering-sering jaga kesehatan Selalu makan tidur yang teratur itu yang paling utama Dan selalu menjaga kebersihan tidak lupa juga menyapa saudara-saudaraku yang baru masuk Yang dari Cianjur, halo Cianjur Kemudian yang dari Jakarta, halo Semangat pagi juga Seperti biasa aktifitasnya hari ini Semoga selalu diberi kelancaran Selamat menyaksikan 3.000 3.000 Rp. 3.000 Gondolnya Rp. 5.000 5.000 brokoli 4000 mawon Bu. Tapi ge gercantolan gak anak nate jajal lan. 5000 sing Nggih, aku enggak enak. tapi rejekine meong ya. Meong aku sempat tau? Ndak well. <todes> <todes> e <todes> kelatange. <tode> <teveczne> Terenjang, terenjang, aku terenjang, aku jadi oh. ulung-ulungan ini penasaran apa tapi sebelahnya <laughs> aku nggak Oke dulurku sambil berbincang-bincang, terima kasih atas supportnya. Bagi dulur, dulur yang baru gabung, terima kasih. Terima kasih juga atas komen-komennya, komentar-komentarnya. Dan sekali lagi saya mohon maaf juga apabila belum sempat membalas komentar satu per satu dan semoga selalu dimaafkan. Indangi seenak kowe. Ah. Ngono kae kadhane. Bicange Kang iki nggak sih nggak sih, ngerti aku kok ini nggak? posisinya aku nggak kenikir ya kenikir dikulap no, apa sih deh? kue ya duitnya di barang-barang, jadi oke Baru tahu, paling tahan. ya, Sekarang ini diborong, ya, oleh Oke. Ana oh, ya, Tak tak ya. orang kan? <laughs> <laughs> <laughs> maca <laughs> <Maka, tahan, laughs> <tahan, tahan, tahan. laughs> Oke dulur, sekian dulu vlog hari ini Ayo kita istirahat siang dulu Kemudian let's go Kita persiapan Jumatan Bye-bye, wassalam